Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi Kali ini kita akan Membuat atau melengkapi Rombongan belajar Atau ruang kelas Silakan login Dengan akun masing-masing Seperti ini tampilannya Dan kita pilih Sarana prasarana nomor tiga kita klik sarana prasarana. Nah di sini kita pilih nomor 3 rincian data ruangan. Di sini menampilkan ruangan-ruangan atau sarana prasarana yang pernah kita entris. Silakan dilengkapi. Sarana yang dimiliki oleh madrasah masing-masing, sebagai contoh, ini madrasah itik maka kelas terdiri dari tingkat 1 atau kelas satu, dua, 3 sampai enam, dan kita akan melengkapi dari nomor 1 kelas 1B dengan mengklik aksi pojok kanan dan klik ubah data jenis ruangan, ruang kelas, penggunaan kita rubah, digunakan sebagai ruang kelas utama karena ruang ini memang berupa ruang kelas Kecuali jika ruangan tersebut bukan ruang kelas, tapi karena kekurangan ruangan, sehingga menggunakan ruang lain. Katakanlah akan Allah dijadikan kelas dan seterusnya. Tingkat, pilih kelas 1. Disitu ada kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena ME. Jika MTSMA, maka muncul tiga tingkat tingkat 789 101112 jurusan biarkan kosong kita lewati untuk tingkat MA nama ruangan kebetulan kita cukup mengetikkan 1B boleh ruang 1B atau kelas 1B nama robel 02 nih kita coba lagi kita coba lagi gunakan sebagai kelas utama rombel 02 karena kelas ini paralel mempunyai ada 3 kelas maka 01 02 dan 03 jika hanya satu kelas maka 01 kurikulum silahkan dipilih kebetulan sudah ketiga 13 jenis rombel karena Madrasah reguler, kita pilih sistem paket. Terkecuali madrasah Anda sudah menggunakan sistem SKS, silakan pilih sistem SKS. lalu kelas, kita lihat ini ada satu D, klik untuk via SPD, klik pada kotak. Belah kanan wali kelas dan kita cari Anif dari ini SD. terus status dan seterusnya ke bawah bisa di edit sesuai dengan kondisi terkini. Katakanlah kondisinya rusak. Ringan dan seterusnya silakan diperbarui. Klik simpan. Oke. Okay. Nah ini ini sudah lengkap. satu A sudah satu B kita lihat satu A. Nah, ini satu A seperti ini per satu mama rombel 01 karena A. Satu A 01. Satu B 02, satu C 03 seterusnya. Kita coba lagi melengkapi rombel 1C aksi data ruang kelas digunakan sebagai ruang kelas utama kelas 1 nama ruang 1C 03 nama rombel urut 313 sistem atau jenis rombel SKS kita cari dan ini yang terbaru adalah jenis rombel ini harus diisi antara sistem paket atau SKS saya lanjutkan satu C ada seri warna yang SPD dan kita klik simpan oke sudah Sekali lagi, sebagai contoh untuk 2A, kita klik aksi, ubah data, jenis ruangan, ruang kelas, penggunaan, digunakan sebagai kelas utama, tingkat, karena kelas 2 pilih kelas 2 bahasa jurusan kita lewati, nama ruangan, 2A, nama rombel. 01 kembali ke 01, jadi nggak boleh dilanjutkan 04 harus kembali tiap tingkatannya. Kita pilih wali kelas, kita cari lani, nah, nah, sudah ketemu seperti sebelumnya disesuaikan jika ada perubahan data simpan oke okay. nah ini silakan dilanjutkan untuk melakukan pirobel. silahkan mencoba demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh